you <laughs> be menerima materi pelajaran, insyaallah Allah akan senantiasa memberikan kita menjadi siswa yang cerdas. <tuk> Karena kita juga bersih. Karena orang bersih itu pikirannya juga bagus, gampang menerima materi pelajaran. <tuk> ya baik. Thank yep. uh -huh. yep. <laughs> Wow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 dijelaskan supaya nanti kalau ada pertanyaan dikasih kan udah dijawab karena memang perhatiannya sama pelajaran sesudah yang tadi eh, yang terlihat di ini di video itu artinya anak-anak sudah memahami itu namanya bacaan salat ya sudah tahu ya bacaan salat karena tadi kan sudah ditayangkan, jadi pasti ya, makanya sudah ada yang menghapal bacaan. Coba siapa-siapa saja di sini sudah menghapal bacaan angkat tangan. Siapa lagi? Bagaimana Bagaimana lainnya? Siap untuk belajar menghap? Prate. suaranya dikasih besar supaya teman-teman pada mendengarnya ya lanjut bacaan surat-surat P -surat. eh, coba baca